Agar ku bisa menikmati tawamu Ingin ku berdiri di sebelahmu Menggenggam erat jari-jarimu Mendengarkan lagu Sheila on Seven Seperti waktu itu Saat kau di sisiku dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku berbuncingan denganmu mengelilingi kota menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari peluk Kembali menabung, rasa rindu sampai nanti saya.